Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di BODY LST channel tentunya oh, Oke okay lah teman-teman Malam ini Hujannya dari sore sampai malam ini Kira-kira jam 10 dari maghrib gak bisa keluar Jadi mau mukbang Popmi sekalian kemarin ada Request dari teman kita untuk mukbang popmi 2 Nah ini dia Bukan popmi ini Mie sedap Nah ini Dua, dua varian mau dijadikan satu, teman-teman. Yang satu bakso lembut, bakso belitung. Yang satu ayam jerit. Nah, oke lah, kita tuang dulu ayam jerit nih, teman-teman. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. -adu -adu -adu. Wow, nah, ada telurnya. Oke. Okay ini bak sembelitnya, carikan oh, satu kayak mana nah, ini rasanya nih full. Nah, seperti biasa juga ada sambelnya lalapannya cuma selada sama terong aja itu pun satu kilo belum lanjut teman-teman, belum -teman. nah, nah, ya. Oke. Sambalnya sambal teman-teman. Kita tuang jadi satu biar lebih sip lagi, nah. full juga ada kerupuknya Di dulu Wow, penuh. Oh, Oke, teman-teman, sebelum makannya tidak lupa untuk baca doa dulu. Teman-teman ambil makanannya. Kita makan bareng. Biar lebih leluasa lagi. Biar lebih lahap lagi. Oke, okay. singkat cerita, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mmh Dua varian dijadikan satu hmm. Wah Bener-bener wow Hmm Hmm Thank mm -hmm. you. Kalau oh, nyawa, hmm. mm -hmm. Terong mm. selalu ngikut. Hmm. Hmm. Hmm. hmm mm. Thank you. hmm hmm oke okay, teman-teman cukup sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video selanjutnya